Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, para sahabat Lesti lovers, Belovers, dan Leslar love lovers dimanapun kalian berada. Selamat datang dan bergabung kembali di channel YouTube Diva TV yang akan selalu memberikan kabur kabar terbaru, kabar baik, kabar bahagia dari idola kita, Lesti dan Rizky Villar. Namun sebelumnya, para bagi kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk mendukung ya.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 Baiklah sahabat untuk mengawali perjumpaan kita di kesempatan kali ini Vitamin akhirnya disuguhkan lewat vlog Lesler Entertainment persahabat ya Masya Allah ini wajib trending sahabat ya Karena vlognya ini seru banget Masya Allah banget ya Keromantisan, kebahagiaan Dan pastinya sahabat ya selalu menyuguhkan Kualitas yang sangat luar biasa dari Lesler Family apa adanya, natural, persahabet ya ini wajib trending yuk, yang belum nonton langsung, cus ke channel YouTube Lesar Entertainment karena vitamin sudah disuguhkan persahabet ya, ini yang paling ditunggu, apalagi momen saat tentunya Leslar foto, aduh masya Allah banget ya, dengan gaya sweet banget, pokoknya Leslar family mudah-mudahan bahagia terus untuk idola kesayangan kita. Kita simak juga nih persahabat ya Kalimat yang ditulis oleh rahma Kesan enam Bagaikan margarin jatuh ke wajan panas Jadi meleleh terlalu cute Aduh Masya Allah banget persahabat Terlalu cute bikin meleleh semua orang Ini memang selalu membuat Pastinya warga Konoha bahagia Kemudian juga persahabat selanjutnya Ada tentunya Kelucuan Abang L memang yang selalu ditunggu momen Abang L dengan aksi lucunya, dengan aksi gemesnya. Persahabatnya, masya Allah, kali ini Abang L sudah pinter ngelawak nih. Sahabat, ya kita simak aja nih video Abang L yang lucu dan sangat beneran -bener menggemaskan sekali ya. Dan kepinginan tahunya ini luar biasa, membuat kita bangga sekali. Kita lihat juga persahabat, begitu banyak tanggapan komentar yang diberikan Di antaranya dari aku Senul Putih Bilar Gak bisa, ini gak bisa Abang terlalu gemesin, pengen bawa pulang Aduh Masya Allah Ada juga tanggapan dari Priyono Groho Masya Allah, Abang Fatih, anak soleh yang ganteng, cerdas, dan ceria Wow Abang El betul-betul makin hari, makin pinter banget persahabat Apalagi dengan aksi lucunya Aduh Masya Allah, udah pinter ngelawak nih persahabat ya ada aja tingkah lakunya yang selalu bikin gemes Mudah-mudahan dukungan semakin banyak Support dan doa juga semakin banyak dari orang baik Yang tulus mensupport dan mencintai Les Family Berikutnya juga perselabat ya Ada momen ketika BBL ini posesif banget dengan bundanya Kali ini perselabat ya Abang L nangis ketika melihat bunda Lesi kejora menggendong anaknya Dinda, how cemburu ya? Abang El, bundanya sama adik Abah. Aduh, masya Allah banget nih. <guluh> Abang El sudah tahu banget ya sama bundanya tuh. Bundanya lagi gendong anaknya Kak Dinda. Tiba-tiba Abang El cemburu dan nangis. Aduh, masya Allah ini cute banget. Persahabat ya, ekspresi nangisnya aja ini lucu banget, persahabat. Yuk, ini wajib trending, vlog lesson entertainment bersahabat ya, kita support yang terbaik, bismillah, mudah-mudahan bisa menjadi nomor satu trending lagi di Youtube Indonesia. Kemudian juga selanjutnya Persahabat kita simak nih informasi dari fan base leader Lagu terpopuler alumni De Akademi dan Lida versi kenaikan viewers dalam seminggu dan alhamdulillahnya Persahabat Lesti Kejora berada di posisi pertama dengan lagu yang sangat biasa lebih dari 2 juta viewers. Wow. Ini keren banget Persahabat ya. Ini luar biasa, suatu kebanggaan, suatu kebahagiaan Yang membuat kita pastinya selalu kagum dengan Lesti Mudah-mudahan terus berkarya untuk Bunda El Terus memberikan karya, karya terbaiknya Kemudian juga sahabat informasi dari El 2W Alhamdulillah juga untuk lagu insan biasa Ini masuk top 50 di Reso dan alhamdulillahnya Insan Biasa di posisi ketujuh. Ini update minggu ini versi ya. lagu Insan Biasa di posisi ketujuh di Reso Top 50. Jangan lupa untuk streaming terus lagu-lagu Bunda ya. Mudah-mudahan semakin kompak buat kita semuanya, makin solid mensupport karya Lesti. Selanjutnya juga persahabat kita simak informasi amat penting banget nih Jangan lupa ketinggalan persahabat Tanggal 7 April persahabat ya Tentunya kita akan disuguhkan kebahagiaan juga Vitamin yang sangat luar biasa yang paling ditunggu oleh warga Konoha Akan ada live di tiktoknya Rizky Bilar Leslie Bilar akan live bareng nih persahabat di tiktok ini spesial Ramadan Sales with less lar. Tuh, per sahabat, jangan lupa ya, dicatat jamnya jam 3 sampai jam 6. Yuk, sama-sama support keduanya. Bismillah. Semoga ada kabar baik, ada kejutan, bahagianya buat kita semuanya. Amin. Kemudian juga selanjutnya, per sahabat, disimak di story-nya Bunda Lesti. 6 jam yang lalu, mengunggah foto Kak Wanda Hara dan ada sebuah ucapan. Baraka Lofi Umrik, kakak sayang. Wanda Hara. Masya Allah, ucapan Happy Birthday dari Bunda Lesi untuk Kak Wanda yang sedang berulang tahun Mudah-mudahan Kak Wanda sehat terus bersahabat ya, Kak Wanda ini orang baik Mudah-mudahan Selaturahmi dengan Leslar pun tetap terjaga dan terjalin dengan baik, amin Kita masih menunggu cidukan hingga kabar terbaru lainnya, jangan kemana-mana Terus ikuti channel Diva TV yang akan memberikan info-info menarik dan pastinya gambar spesial dari Lesti dan Rizky Villar. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar bangun ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.